kekurangan perempuan yang justru tampak cantik di mata pria. Tidak semua kekurangan yang kamu pikir buruk juga akan dilihat buruk di mata orang lain, apalagi di depan pria yang mencintaimu. Terkadang beberapa kekurangan yang dimiliki perempuan justru terlihat cantik dan menarik di mata pria. 1. Pemalu. Tidak perlu merasa minder hanya karena menjadi perempuan pemalu, karena itu menunjukkan bahwa dirimu memiliki kesadaran diri untuk bersikap baik, tidak merepotkan orang lain mengganggu orang lain, dan berhati-hati dalam bersikap ketika bersama banyak orang. Sebenarnya ada banyak orang, di luar sana yang menganggap sifat pemalu, sebagai sifat yang menarik untuk dimiliki, karena kamu terlihat kalem, baik, tenang dan bersahaja. Tidak semua pria suka perempuan, yang sikapnya terlalu berani dan pecicilan. 2. Pendiam Tidak semua pria suka dengan perempuan yang haus perhatian, tertawa, dengan suara keras, dan terlalu banyak bicara. Banyak pria justru menyukai perempuan pendiam, karena tampak sopan dan enak dipandang. Jadi bersikap pendiam, mungkin menjadi sebuah kelebihan, yang tidak kamu sadari selama ini. Selama kamu ramah ketika didekati, murah senyum saat disapa, diajak bicara, dan tidak menunjukkan raut muka sombong, cemberut atau jutek, menjadi perempuan pendiam, sebenarnya cantik, dan menarik di mata banyak orang. 3. Kutu buku Perempuan yang suka menghabiskan waktunya, untuk membaca buku mungkin dianggap kuno bagi beberapa pria. Tapi banyak juga pria yang kagum dengan perempuan kutubuku buku, dan penampilannya biasa saja. Bukan hanya dianggap lebih cerdas, tapi juga tenang dan apa adanya. Terkadang melihat perempuan yang banyak bicara, tapi tidak cerdas justru melelahkan. Apalagi berpenampilan terlalu mencolok, dengan berbagai macam gaya, yang justru tidak memberi kesan baik. 4. Introvert Menjadi perempuan introvert, juga bukanlah kekurangan yang harus kamu cemaskan, karena banyak pria lebih suka dengan perempuan, yang merasa nyaman menghabiskan waktunya sendirian. Itu tanda kamu mandiri, dan memiliki kepercayaan diri yang baik. Perempuan yang lebih suka menghabiskan waktu di rumah, dengan keluarga atau sahabatnya, keluar rumah ketika penting saja, dan menggunakan waktunya untuk hal-hal baik, justru terlihat lebih cantik. 5. Terlalu Jujur Terkadang terlalu jujur, juga bisa mendatangkan bencana karena tidak semua orang bisa menerima kejujuran dengan baik. Jangan khawatir banyak pria akan membencimu hanya karena terlalu blak-blakan. karena banyak pria justru lebih menghargai kejujuran ketimbang kebohongan, apalagi perempuan yang pandai berbohong. Kamu hanya perlu belajar sesekali, menyaring apa yang perlu dan tidak perlu dikatakan. 6. Tidak cepat terbuka. Jika kamu menjadi perempuan yang tidak mudah percaya pada orang lain dan tidak cepat terbuka, itu justru bagus. Tandanya kamu orang yang tidak mudah dibohongi, dan cenderung berhati-hati dalam setiap tindakan, dan keputusan yang mau dibuat. Merasa minderlah jika memiliki sifat ceroboh, tidak perlu minder jika tidak cepat terbuka. Pria yang tulus, dan serius kepadamu akan belajar, untuk bersabar menunggu hatimu terbuka, dan percaya padanya. Itu dia sekian kekurangan pada diri perempuan, yang justru tampak cantik di mata pria. Bantu kami dengan cara like dan subscribe kami, Supaya maju dan berkembang. Subscribe itu gratis dan gak bayar loh. Silahkan bantu kami bagikan video ini ke akun media sosial, juga teman-teman yang lainnya. Terima kasih.